UndiBed Undibet merupakan salah satu produk dari PT Dinatur Indonesia Group yang berkhasiat membantu meringankan gejala kencing manis. Undibet terdiri dari ekstrak bahan mengkudu sebesar 1.250 mg, sambiloto sebesar 625 mg, dan berata wali sebesar 625 mg. Dikutip dari alodokter.com, mengkudu mengandung berbagai macam zat salah satunya adalah kalium, yaitu mineral yang mampu membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Manfaat lainnya seperti meningkatkan stamina, mengurangi mual pasca operasi, menurunkan tekanan darah tinggi, dan meredakan osteoartritis. Kemudian bahan berikutnya adalah sambiloto. Dikutip dari liputan6.com, sambiloto memiliki kandungan zat bernama andrographiloda, alkane, dan keton. Kandungan daun sambiloto bersifat antiperitik, antiinflamasi, analgesik, antibakteri, anti racun, dan sebagai obat panas dalam. Kemudian bahan yang terakhir adalah Bratawali dikutip dari alodokter.com beratawali mengandung beragam senyawa seperti alkaloid flavonoid, glikosida, triterpen, diterpen diterpen glikosida viroditerpen, lakton sterol, dan nukleosida beratawali dipercaya memiliki banyak manfaat seperti membantu pengobatan hipertensi mengontrol diabetes mengobati penyakit kulit dan melawan alergi